Yusuf Mansur minggu depan mau beli godung di seluruh Sudirman hingga beli Real Madrid. Yusuf Mansur kini kembali membuat gempar publik. Ia mendapat sorotan dari warganet usai video usangnya mendadak viral di media sosial. Akun Instagram @rumpi_gosip pada Senin, 4 Juli 2022. Yusuf Mansur sedang diwawancarai dalam sebuah program talk show. Lebih lanjut, ia mengatakan ingin membeli semua gedung yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta. Minggu depan seluruh gedung di kawasan Sudirman kemudian udah punya kita, ujar Yusuf Mansur. Selain itu, dalam wawancara tersebut Yusuf Mansur mengatakan ingin berangkat ke Spanyol. Untuk membeli klub sepak bola La Liga Real Madrid Sehabis ini kita berangkat lagi ke Spanyol Beli Real Madrid Kita ubah namanya jadi Real Masjid Bebernya Lantas Yusuf Mansur ditanya soal keseriusan ucapannya Mustahil gak sih Ustadz Beli klub sepak bola Tanya pewawancara Enggak ada yang mustahil bos, gila loh, mana ada yang mustahil, tegas Yusuf Mansur. Sumber berita atau artikel asli populis. Ini ternyata yang viral ini, video lawasnya Yusuf Mansur ya. Baiklah saudaraku, itu hanya sekedar informasi dan semoga... Saya secara pribadi tetap mendoakan semoga Ustadz Yusuf Mansur bisa segera melalui ujian yang melandanya hingga sekarang terkait permasalahan-permasalahan yang banyak Bagikan videonya kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati